Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, enggak tahu apakah ini memang bakal jadi tutorial atau enggak, tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi uh, hasil rekam OBS Studio atau ya yeah, OBS gitu ya, yang hasilnya tuh kalian udah rekam 30 menit misalnya, tapi hasilnya tuh cuma sekitar 1-2 detik atau 5 detik, dan itu setelah 5 detik itu biasanya gelap atau mungkin hasil video itu cuma 5 detik gitu, nah itu adalah singkatnya ya, itu adalah encoding overload. Dan apa itu encoding overload? Ya, kalian bisa cari di Google ya untuk detailnya tapi intinya kayaknya ya. Jadi encoder dari laptop atau PC kalian itu mungkin uh, terlalu apa ya, overload itu. Jadi ya berlebihan gitu ya. Mungkin karena laptop atau mungkin PC kalian nggak kuat atau mungkin bisa juga karena salah-salah setting gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget untuk cara mengatasi encoding overload ini, kalian bisa ke settings ya di OBS studionya. Dan kalian setelah ke settings, kalian cukup ke output, kalian bisa ke output modenya, kalian pilih dulu advance ya, jangan yang simple, karena kalau yang simple, setahu saya nggak akan keluar gitu ya untuk ininya, karena ini memang mode simple gitu. Jadi kalian output modenya pilih aja yang advance, dan kalian pilih ke tab recording. Dari sini nanti akan muncul ya target usagenya, nya Pastiin kalian pilih yang uh, very fast, jangan yang quality kecuali mungkin kalau laptop atau PC kalian kuat karena uh, di sini saya juga menggunakan uh, i7 6700 dan 960M. Ini masih belum kuat gitu untuk quality dan untuk balance pun masih uh, belum kuat juga ya. Jadi kadang-kadang suka encoding overload kecuali dengan bitrate rendah. Jadi di sini saya menggunakan uh, very fast saja gitu ya dan profilenya di sini saya pilih yang high dan untuk yang lain-lainnya nggak saya ganti. Kecuali red control di sini saya menggunakan uh, CBR. Untuk defaultnya itu adalah VBR ya. Eh, kalau nggak salah, jadi saya menggunakan CBR aja. Dan bitrate-nya di sini, kalau kalian... Um, pertama kali setting atau mungkin defaultnya, defaultnya itu adalah 2500 kbps dan itu sangat kecil banget untuk kalau kalian record game dan ada perbedaannya kalian bisa lihat juga di sini ya perbedaannya jadi ada semacam glitch-glitch gitu ya di layarnya dan itu ngeganggu banget, kalau kalian mau bagus sekitar 40.000 sampai 60.000 atau 50.000 antara 60.000 sama 40.000 ya tapi karena mungkin kalian gak kuat gitu ya PC-nya atau mungkin laptop kalian gak kuat, kalian bisa pilih di 10.000 aja atau mungkin di 20.000 gitu kayak saya dan di 20.000 ini 20.000 KBPS itu berarti 20 MB ya, jadi semakin besar bitrate-nya, bakal semakin gede filenya gitu. Dan kalau encoding overload, ya, saya menggunakan bitrate yang kecil aja dan dua ribu. Di sini saya nggak pernah ketemu encoding overload lagi. Baik itu saya rekam game uh, dari emulator atau mungkin game dari elgato, game ps gitu atau mungkin nintendo switch itu nggak pernah sampai encoding overload lagi gitu. Dan uh, untuk recording formatnya di sini saya menggunakan mp4. Uh, saya lebih enak aja sih kayaknya pakai MP4 yang nggak bikin jadi encoding overload. Dan ada juga yang menyebabkan encoding overload ini adalah dari encodernya. Kalian pakai aja Quick sense gitu ya. Kalau kalian menggunakan Intel, kalau kalian pakai AMD nggak tahu pakai apa gitu ya namanya. Nah sebenarnya banyak sih yang nyaranin untuk Nvidia NVENC sebagai encoder ini. Kalau kalian pakai uh, graphic card yang lumayan tinggi kayak mungkin 9 series atau mungkin 10 atau mungkin ya 1060, 1070, 1080 atau mungkin RTX gitu. Tapi entah kenapa di saya saat saya menggunakan Nvidia NVENC ini nggak bisa gitu ya, saya nggak bisa dibuka hasil videonya jadi blank dan ya memang nggak bisa dibuka dan ada uh, pop-up error kayak gitu ya. Dan ya eh, intinya gitu doang sih untuk cara mengatasinya kalian uh, pakai aja uh, kalian coba mungkinnya satu-satu papai gitu untuk encodernya dan uh, saya di sini menggunakan quick sense dan ini adalah settingannya gitu saya pilih dua ribu aja jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi uh, kualitasnya bakal semakin tinggi dan ya yeah, mungkin PC atau laptop kalian bakal jadi semakin berat gitu ya untuk uh, mengatasinya dan saya saranin ya kalau kalian mau nge-record menggunakan OBS kalian pastiin dulu si OBSnya ini tidak mengeluarkan tulisan encoding overload yang ada di bawah sini nanti akan ada tulisannya kalau PC atau mungkin laptop kalian enggak kuat dan uh, mungkin kalau kalian mau coba juga sih cara yang agak sedikit ekstrim tapi nanti kualitasnya akan sedikit kurang jadi di sini kalian bisa ke video gitu ya dan di sini kalian bisa klik yang outputnya di sini kalian cukup ganti ke uh, 1280 kali 720 atau ini adalah uh, preset untuk atau resolusi untuk uh, 720p ya. dan ya yeah, kanvas resolusinya atau resolusi asli dari misalnya yang kalian rekam gitu ya, apakah itu ps atau laptop kalian misalnya 1080 delapan puluh gitu sembilan belas sembilan kali sepuluh itu adalah 1080 p dan kalian cukup ganti aja untuk daun filternya kalian cukup ganti ke yang cost ya cuman kalau kalian pakai 1080 dan 1080 di bawahnya gitu kayak gini ini daun filternya nggak akan kepake sih ya dan setelah saya ganti ya, ke yang 1280 kali 720 ini bisa gitu ya, dan ya, downscale filter ini launch cost yang paling bagus ya, kalau nggak salah sih. Tapi setelah saya rekam layar ya, dan saya gedein gitu, itu jadi nggak baca gitu teksnya tapi untuk game saya saranin uh, kalian pakai yang output uh, ini aja kalian ganti ke 720 puluh dan downscale filternya kalian ganti ke launch cost. Dan itu perbedaannya nggak jauh-jauh amat setelah yang... Uh, setelah saya coba juga sih. nggak jauh-jauh amat perbedaannya. Dan ya. Yeah, kalau kalian mau mengatasi encoding overload. Cukup kalian ganti aja ke output ke output scale ke 720 walaupun kadang-kadang sih untuk yang output di sini ya tab output di sini dan kalian ganti ke bitrate dan sebagainya ini memang kadang-kadang kadang agak random jadi yang bitrate-nya kecil ini bisa menyebabkan encoding overload gitu ya kalau terlalu kecil bisa encoding overload dan terlalu besar juga bisa jadi encoding overload gitu jadi ya kadang-kadang bisa kayak gitu atau mungkin misalnya 50.000 ya misalnya di sini saya isi 50.000 kbps 50 ribu ini misalnya saat saya rekam gitu ya, sekarang nih misalnya, itu nggak encoding overload, tapi misalnya dua hari kemudian saya coba rekam lagi itu jadi encoding overload jadi agak sedikit random ya untuk yang ini tapi kayaknya untuk yang paling ampuh adalah yang video ini walaupun jarang saya pakai karena jujur saya kalau bikin video tutorial ya jujur saya uh, mengutamakan juga kualitas dari videonya gitu kualitas uh, secara visual dan ini teksnya jadi nggak kebaca gitu kalau kalian pakai untuk rakam layar kalau kalian pakai untuk main game sih nggak jadi masalah dan ya ini akal ya, solusinya jadi lebih kecil dan kalian pakai aja langskos dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Kayaknya ini videonya udah kepanjangan Gak seperti biasanya Kayak cuma 1-2 menit doang gitu Kalau video biasanya Tapi mungkin karena di sini uh, Banyak ngobrolnya juga ya Memang lebih banyak ngobrolnya Dan mungkin tutorialnya hanya lima 5% gitu Dan sisanya adalah ngobrol gitu Dan ya yeah, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye